hei aduh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ini siapa ini siapa Ah, uh, tut ah dia lagi ngeliatin bentuk aslinya perempuan lehernya kayak dijerat jadi agak uh aduh sarum sarum sarum aduh ya allah ya eh Udah, ini, udah. ini kita doain nanti, ya bau banget langsung bau ya. ya kita doain, ya. nanti dibuka ya. nanti dibuka ya. nanti akan dibuka Dan. Ya. Okay. asyaf what do you see ceritain aja kalau di sini ini aku lihat bukan itu sih tapi aku liatnya di seberang itu oke okay, seberang nah, itu, itu oke okay. yang kosong itu uh -uh. itu nggak tahu itu bentuknya kecil tapi hmm. berambut itu ah, oke okay. gimbal ya, ya, ya. ya ada yang gimbal uh, ama yang menarik Kayak ada gimbal. anak perempuan uh -huh. yang menggigil kedinginan menggigil kedinginan oke okay. dia tenggelam itu Kak. tenggelam oke okay. hmm, di sini banyak cerita cerita yang sedih. Kenapa kamu sedih? Hmm? Kenapa tempat saya yang diganggu? Saya nggak pernah mengganggu mereka. Kamu sedih karena tempat kamu diganggu. Kalau kamu dipindahin, kamu mau nggak? Nggak mau. Semua tidak akan mau. Kamu mau diem di sini. Jadi Meichen berpesan itu tadi bangunannya dirubuhkan dan ini jadi kuburan lagi kayak dulu. Dia nggak mau pindah. Kuburan saya bagus. Kuburannya juga bagus. Kamu pakai pakaian bagus sekali ya. Pakai pakaian merah. Terus kamu juga bilang kalau kita nggak boleh pakai baju warna merah kita nggak ada yang pakai baju warna merah hari ini karena kamu nggak suka katanya. Hey. Oke oke oke Ini siapa? Ini siapa? tut. Uh, uh, ini siapa ini? Maaf ya, kita berisik berisik bisa. Ini siapa? Terlalu rame Iya iya. Kita minta maaf ya. ya kita minta maaf. Iya, oke okay. kita kita bakalan pergi. Kita minta maaf ya. Iya, kita bakalan pulang. Maaf ya. Kamu bisa keluar dari badan. Aduh, es ya Ampun, badan ama kagak ketahan. itu kepalanya. Aduh, gue kagak bisa ngamanin badannya dia tadi. Mak, lu kena batuk nggak mak? Ayo ah, ya pulang dia. Iya ah, iya ya, ya, ya. Tim Dimensi lain pun menyalakan 17 lilin di setiap sudut ruangan untuk masing-masing hantu yang berada di ruangan ini. Kamu dari Jakarta udah nungguin saya datang. sekarang saya tanya Apa yang mau kamu sampein ke kita? Kenapa kamu bilang bahwa ruangan ini adalah ruangan kekuasaan kamu? Hantu itu gak ada yang berkuasa loh, Devi Enggak, Bukan, yang berkuasa itu Tuhan Saya mau tahu, apa yang mau kamu sampein di sini? Kamu mau ngegangguin orang-orang yang ada di sini? tapi kamu nggak bisa nuduh kita karena kita udah pamit kita udah izin kenapa kamu kayak begini kamu dibunuh dendam kenapa kamu dendam karena apa siapa siapa yang jahat Tidak perlu waktu lama sebelum kami menemukan sosok roh yang luar biasa ini. Assalamualaikum dia nggak ngijinin kita masuk pak ya. dia kok nggak ngijinin kita masuk coba bapak yang ngobrol oh mengenalan sama kak sama kak freddy ya mau dimasukin anak kecil lagi nggak? Huh? mau dimasukin anak kecil lagi gak? apa ada apa kurang menantang ada gitu yang mau ada yang mau disampaikan sama waktu itu ada yang mau disampaikan dingin banget karena ini dingin gelap mau kak? mau, oh, oke okay. satu ya, satu ya dek ya satu satu paman ku ngeliat ada berapa orang di sini? tiga Tiga ya, satu aja ya. Oke. Okay. Okay. Masuk De. Siapa namanya? Hmm? Ini yang Pak Aji Mangku tadi bilang bahwa di sini ya. tuh sini itu. rebutan yang yang menganggap ini sebagai teman bermain karena ternyata kumantong saya juga suka gitu happy dan bahagia di sini gitu uh, di ujung sana saya Mediasi lihat dah, tunggu, dah, dah, ya, oh, <tuh>, ya. Ya. dia merasa sangat nyaman tinggal di sini gitu jadi sebisa mungkin yang punya rumah ini nanti misalnya punya anak atau cucu lukisan Geby tetap stay di sini. Gitu. Karena sebetulnya dia marah kalau dia mau dipindahin. Kita akan beralih ke Hantu Mona dan aku mau minta nanti medium kita Ama Gerald yang masukin Mona. Oke. si jadi kesepakatan. Jadi kita mau Asap jangan deh nanti ketularan. Sudah tadi Nanti, gitu. Oke, okay. dan jagain Asep. Asep, silahkan duduk dan nyalakan lagu kalau perlu. Oke, okay. dan ini kayaknya udah mulai Tato. ini ya? Kenapa, Mas? <tuk> hmm. Setelah dia dibuka mata, <tuk> punya Six Sense, ngobrol sama kamu, terus kamu harus menyampaikan ke semua orang-orang seperti kita bahwa kamu nggak mau ada pasangan yang bahagia kayak gitu. Ini sudah Kita tidak memaksa Kita cuman bertanya Ini sudah sekian ratus tahun Kecuali mungkin kalau jembatannya dihilangkan gitu ya Mungkin jadi aku pernah minta tolong sama temen dari Indigo World untuk minta dimasukin sama Lucy dan dia juga tetap ngomongnya kayak begitu gitu Ya jadi Lucy mau sampai berapa orang yang... Aman? Aman Oke okay. Jadi bukan cuman... Uh, jadi bener ya apa yang Ashraf bilang Bukan cuman manusia aja yang bisa menipu Pura-pura baik di depan, di belakang, ternyata jahat itu pun terjadi sama Pak Waldi tadi ya, arwah yang udah kita doain, nyuruh kita ke atas, ditungguin, ternyata mau nyelakain tim kita asyaf. Jadi hati-hati ya, hati-hati sama manusia, sama hantu juga, hati-hati juga. oke okay. Ruangannya kecil banget gimana kita mau pasang lilin? Uh, ya, rinding. Rinding. <laughs> ini gak dikunci loh ya dikunci loh semuanya tapi tapi nggak bisa dibuka. Susah dibuka ya jadi kalau ah. nanti itu bakal ngebuka terus nggak ada slot ya, pintunya Puncah oh iya ada. tuh ada. iya Nih. padahal itu juga ah. apa gagang pintunya juga nggak tiba-tiba gue barusan nggak tahu imajinasi nggak tahu apa kalau ini dibuka kita semua kesurupan masalah oh iya coba lu pikirin gua ngintip terus gua liat di dalam itu cuman berapa kali berapa. Kedekan. Cuman kok kuburan tuh tau kan kuburan banget segitu. Seriusan? Tuh. Ada 17 apa sebelas ya? Iya. Okay. Lebih kali ya. Jadi tuh hantu-hantu di sini itu cuman pengen gitu loh. Eh gua juga pengen curhat nih, gua juga pengen curhat nih. Di situ tuh. cerita gua juga okay. dong gitu. Jadi makanya mereka